Stok habis Beli lagi Pria kreatif Pilih tinggi Ingat Merokok jangan takut mati Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi Halo sobat Lindinger Jumpa lagi dengan saya Di channel Lindinger ini lagi coba korek api anti badai anti maling jadi awet ini Sob kalau korek yang biasanya gas itu biasanya cepet cepet hilang nggak ketahuan banyak curan rek. jadi kalau pakai korek ini bakal awet jadi, bisa buat gantungan kunci nggak akan lari kemana-mana ini. jadi lebih awet nggak gampang hilang Assalamualaikum salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di suasana sore ini lagi ada mas-mas ngobain tembakau. Tingwe. Biasanya mas ini linting tangan, sekarang sudah belajar pakai linting. Hand roller ya. kemasannya hasilnya jadi rokok pabrikan ya. SKM ya. Sigaret kretek mesin. Dan manual lagi. Oke, coba buka. Ingat pesan saya, kalau merokok jangan dekat-dekat anak kecil, ibu hamil, merokoklah pada tempatnya. Jadi tidak mengganggu kebebasan orang lain ya, sopnya. Salam santun. Anggur Anggur capek kan. Ini enggak jelas loro. Sama teh ya, Kiriman belum datang. ada flavor ya tembakau flavor ini ada melon ada apel ada kotak tembakau iris. Semoga animo masyarakat makin tinggi, Sob. Untuk mencoba rokok tinggi ini, solusi rokok alternatif ya di masa pandemi ini. Harga ekonomis, rasa aroma tidak kalah dengan rokok pabrikan Sob. Kalau dulu... Tingwe identik dengan tembakau original ya, tembakau asli, Ini bagi pemula biasanya nggak kuat gerak ya. Tapi sekarang tingwe banyak varian rasa, tembakau pabrian, tembakau flavor, tembakau original juga Lagi coba coba, tembakau ini sop di mana pilihan rasa diin lagi coba perapi api. di paket lengkap sob ini di masang nih di masuk pos yang mana Mas oh apa ini? ambil, ambil dan korek. nanti pada korek multifungsi ini. ini bako satu dan korek. kita masukkan dulu dalam plastik. satunya, paket lengkap, paket lengkap. Ini.